halo Tommy ketemu lagi dengan Mimi Cindy Mbak Inka assalamualaikum di masalah emang ada, ada. di episode kali ini ya, masalahnya <laughs> Eng Ing Eng nah, apakah itu masalahnya Mbak Sisin sebenarnya iya. mau cerita dulu ya Mbak Inka ya itu iya, iya. juga mau dari kemarin dari mau cerita sama Cindy tapi hmm. belum kesampaian hmm. kemarin kan lunch bareng temen-temen, Toto ada salah satu teman Mimi. Mie, lo kan punya acara podcast ya, gitu, bahas apaan sih podcast lo, ya bahas masalah sehari-hari, dan ya bisa membuat masalah itu menjadi tidak masalah, dari sudut pandang Al-Quran, aku bilang, tahu tau dia bilang, angkat dong masalah gue, gitu kan, Gak akan banyak yang tersinggung nih, kalau gue angkat masalah loh, hmm, gitu hmm, kan. Karena, karena ini, nah ini ya mbak, hmm. kebetulan juga jadinya, gitu kan. Ini bukan sesuatu yang kita memang secara sengaja ya. untuk membahas. Tapi, tapi ini penilapan. atas permintaan nih, ternyata dari si pelaku sendiri. Oh, gitu itu? Uh, LGBT mbak. Oh, iya, iya, teman, wow, iya, iya, iya betul. Iya. Makanya, pas aku bilang, "Waduh, gue nanti dihujat ga nih sama netizen-netizen iya, iya. <laughs> temen-temen lo?" Aku iya, bilang gitu, "Enggak iya. apa-apa lah, itu kan." gue juga pengen tahu, gitu, cara sudut, sudut pandang, pandang spiritual, spiritual, spiritual oh. ini bagaimana sih, oh. untuk yeah. seperti gue ini, dan yeah. teman-teman gitu, yeah. yeah. sisin. Terutama nah, yang dari lahir, ya, ya ada sudah ada merasakan. Banyak, ya, ada yang mm -hmm. merasakan ada yeah. kelainan, dari dan Dalam dirinya. Gitu. Mm -mm. Yeah. gitu, mbak. Yeah, ya. oh, <laughs> itu gimana, ya, mbak, ya? Gitu. Ya, Nah, kita harus seperti biasa, harus punya modal kepahaman dulu ya, ya. untuk masuk dunia spiritual, bahwa kita ini manusia itu sebenarnya adalah jiwa ruh ciptaan Allah yang mempunyai dua tugas sebagai pengabdi dan halifah yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kedua tugas ini. Gitu. Nah, oleh karena itu yang namanya Ruh, sebenarnya Ruh itu berarti tidak ada laki dan perempuan kan? Nah, iya ya. Nah, ya. Itu dulu, ya. itu dulu. Jadi nggak ya. ada gender nih ya. ya. Yang namanya Ruh, nggak ada urusan, mau laki, mau perempuan, mau apapun, yang namanya Jiwa, ciptaan Allah, yang mempunyai dua tugas, itulah kita manusia ini. gitu Ya, jadi kita punya tugas. Siapapun kita, gitu. Nah, uh, Allah juga mengatakan dari sudut pandang Al-Qur'an, "Ya Allah, mengatakan hidup ini semata-mata hanya untuk satu diuji." Hmm. Jadi, hidup ini bukan untuk piknik; hmm. hidup ini ada tugas yang akan diminta pertanggungjawaban. Hidup ini bukan untuk main-main, makanya hidup ini harusnya bukan untuk dinikmati, hmm. karena hidup ini cobaan masa cobaan dinikmati. Ya kan, ya? Hmm. Tapi hidup ini harusnya dimaknai agar kita bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah Menemati sesuai cobaan. tujuan. Iya, okay. gitu. Nah, memang setiap manusia itu cobaan kita berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita, kita nggak tahu keinginan kita, kita tahu hmm. ya kan? Hmm. Tapi kebutuhan kita, kita nggak tahu yang tahu itu Allah. Hmm. Maksudnya itu kebutuhan Masa lalu, masa sekarang Masa yang akan datang, masa ini Itu cuma Allah yang tahu Karena bagi Allah Masa lalu dan masa sekarang sama terangnya hmm. Namun buat kita hmm. Cuma masa lalu dan saat ini iya. Nanti sore dan yang akan datang Kita nggak pernah tahu Nah bagi Tuhan Semua sama terangnya nah, hmm. Jadi karena hidup ini Untuk diuji, semua manusia pasti Tidak pernah dibiarkan berjalan tanpa diuji di dan masing-masing nah sesuai kebutuhan contoh nih contoh kan kita bisa lihat ya setiap kita aja cobaannya berbeda-beda dulu misalnya bung karno ya kan cobaannya perempuan ya kan jadi menikah gitu lalu coba ada juga presiden yang cobaannya adalah kekuasaan ya, ya karena sama kita juga begitu kalau orang eh, temennya Mimi, ya dia cobaannya, ya dia suka dengan sesama jenisnya. Itu cobaannya. itu cobaannya. Nah, bagi orang yang sadar bahwa dia punya cobaan, pasti orang yang normal ingin lulus cobaan. Hmm, itu ya. Iya. Kalo Jadi kalau sadar itu cobaan. Iya. Kalau sadar itu adalah cobaan, pasti dia mau lulus cobaan. Karena apa? Karena kalau selama ini kan yang terjadi berlindung di persepsinya lah ya. Sudut pandangnya adalah kan saya nggak mau pengen jadi seperti ini. Siapa sih yang mau LGBT? Apalagi saya tahu nggak boleh. Tapi kenapa tuh saya begini? Berarti kan, kan ini dari Tuhan. Ya, tapi ini dari Tuhan betul, tapi bukan given. Oh, bukan. Tapi ini adalah cobaan. Kamu harus lulus cobaan ini, gitu. Nah, kalau orang tahu ini cobaan, pasti dia mau lulus. Dia akan mencari berbagai cara agar dia bisa lulus. Tentu, lulus cobaan LGBT ini adalah dia tidak lagi menyukai sesama jenis, ya kan? Nah, kalau kita mau berpikir sedikit aja, sebenarnya bertafakur sedikit saja. Allah itu mengharamkan, melaknat sesama jenis. Dalam Al-Quran jelas, berarti kan tidak mungkin Allah menciptakan manusia yang dia nggak suka. Karena mungkin masuk akal nggak, Tuhan bilang nggak boleh ini. Lalu Tuhan memberikan ini sebagai pemberian Kan karena mungkin. Nah, berarti ini cobaan, artinya ini sebenarnya adalah peluang untuk dia bisa jadi sebaik-baik malu kalau dia lulus cobaan. Iya, yeah, keren ya, untuk lulusnya itu. Iya, yeah, lulus ya. lulus. Tapi kalau dia sudut pandangnya adalah ini pemberian Tuhan, yaudah, ya udah, dia nggak akan ya. pernah berubah, ya, ya. menurut dia itu, ya, be itu pemberian. Jadi dia bersyukur ya, dengan pemberian, harusnya dia waspada. Itu masalahnya. Iya, ya. ya. betul-betul yang juga menyulitkan kita adalah sudut pandang lingkungan yang membuat uh, ini menjadi sesuatu yang uh, terlihat wajar padahal wajar itu harusnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah jadi berlindung di hak asasi manusia kan mereka selalu bilang, ada nih ya yang bilang loh saya kan nggak maunya begini, yang penting saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak mengusik orang lain, saya berbuat baik kok saya banyak sedekah saya sholat, saya melakukan semua banyak kegiatan-kegiatan ibadah, saya cuma suka sama sama jenis saya juga tidak menzolimi orang lain lalu kenapa? dilarang, nah ini kan kelogisan akal Nah jadi sadari kan, kelogisan akal itu kan, ak, logis itu kan produk akal, nah kelogisan akal itu belum tentu Benar, menurut Al-Quran. Tapi kalau benar menurut Al-Quran pasti logis. Sekarang menurut Al-Quran kebenarannya adalah yang diberikan Tuhan itu adalah cobaan. Benar atau kelogisan ini? Benar, benar. tapi logis kan? I, i. Ya, logis, karena hidup untuk diuji memang. I, i. Nah, begitu. oke nah, oke. Okay. Hmm. Ya, karena kan benar ya tadi Mbak Inka bilang di lingkungan ini kan, seperti halnya ya, kondusif yeah. dan sesuatu yang wajar yeah. gitu. Karena yeah. juga kan sekarang nih, Mbak, ya, Mimi, eh, karena Mimi juga orang tua, ya, sekolah yeah. ibu gitu juga melihat di ke lingkungan sekolah, eh, lingkungan, anak -anak, dan, ya, yeah. lingkungan sekolah gitu. Karena kan mulai bagaimana ya, eh, bukan khawatir yang berlebihan sih, Mbak, yeah. tapi yang kayak mulai melihat bahwa ini si anak perempuan Toto dikasih hadiah. Dari temennya yang perempuan Sesam yang simang yeah. gitu, naksin. iya, hmm. yang nakunaksir, ng tapi kok perempuan juga ya, ke nah, anak yeah. perempuan mini gitu hmm. misalnya yeah. itu gimana ya Mbak? Yeah. <laughs> Membekalinya yeah. ya, membekali ya, anak kita. Ya, ya itulah kita gunanya kita perlu modal kepahaman di awal tadi okay. ya bahwa hidup ini okay. luci. Nah kan kita tahu ya Allah juga memerintahkan bahwa saling tolong menolonglah dalam ketaatan, artinya taat ini susah memang gitu supaya lulus ujian memang susah, kita butuh satu kemampuan, kepahaman gitu kan dan, dan kemampuan ini tidak datang sendiri, harus kita upayakan gitu kan nah, berarti kan kita harus saling membantu kalau kita punya kepahaman ini bahwa itu adalah ujian lalu kita juga paham untuk saling tolong menolong, untuk membantu supaya kita sama-sama lulus ujian Tuhan Ya kan ya? Nah. Kan berarti kita bukan justru uh, mengisolasi orang ini. Bukan, nah, menjauh, bukan kita justru musuh, marah marahin iya. musuh-musuhin. Oh, Di situ kita salah karena Al-Qur'an mengatakan jangan menyakiti hati orang lain. Kita terlarang mengusik orang lain. Kenapa? Karena ada free will, kebebasan memilih. Orang itu mau taat atau enggak. Ya itu pilihan dia, kita nggak boleh paksa. Namun kita punya tugas ngebantuin, supaya dia mudah. Nah seperti kita nih sekarang, kan kita saling membantu. Saling membantu berbagi wawasan, supaya apa? Supaya ujian Tuhan nih mudah kita lalui, kita lulus. gitu. Nah, jadi yang terjadi di lapangan itu sebenarnya karena nggak paham bahwa ini cobaan, jadi eh, ini dimusuhin di, di apa sih namanya, dijauhi, gitu, lalu digunjingkan, ya kan? Terus seolah-olah mereka tuh. Hina gitu ya, padahal kan ujiannya. ujiannya dia dan ujian kita, iya. apakah kita menghina dia, apakah kita jadi menghujat, itu kan ujian kita, berarti dia nggak lulus, kita juga nggak lulus. sama apa nah, ah, bedanya um, dong, beda, iya, sama, sama aja, iya. ya Harusnya kan nggak begitu, itulah kenapa uh, memang Al-Quran ini betul-betul harus kita jadikan pedoman hidup, supaya kita tidak berlaku salah dalam hidup ini. Kita harus berlaku benar iya. dalam hidup ini. Iya. Perilaku yang benar adalah yang selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, jadi bagaimana menghadapi ini seperti Mimi tadi? Ya kita harus saling membantu, saling membantu, uh, memberikan uh, wawasan dan kabari bahwa itu adalah cobaan hidup, bukan pemberian Tuhan um, yeah. Likeum... yang bikin yang bikin salah kalau mengikuti cobaan itu ya. Iya, nah, begitu kira-kira. Gitu. <laughs> iya. Kenapa dia mengikuti cobaan? Karena dia nggak tahu itu cobaan. Dia pikir pemberian Tuhan. Sudut, ya. sudut pandang. Itu, ya, membuat, itu membuat berbagai eh, perilaku sudut, menghadapi ya. itu. Jadi peristiwa-peristiwa itu tergantung sudut pandang memang. Ya, itu. Itu, itu, itu. Sudut pandang banget ya. Iya. Nah, ya. lalu Kembali lagi, karena temannya Mimi tadi kan minta bantuan, gimana sih sudut pandangnya? Nah, sampaikan juga bahwa nggak perlu khawatir karena Tuhan sudah berjanji, sudah bersumpah. Ujianku sesuai dengan kesanggupan. Sanggup apa? Sanggup kamu tetap dalam kondisi taat menjalankan kehendakku. Gitu. Jadi ketika ada orang nih LGBT seputaran kita, kita juga pasti sanggup untuk melaksanakan ketaatan. Apa tuh? Yaitu 6, ayat Al, eh, 2, ya itu, ayat Al-Quran tuh kita lakukan. Kita tidak menggunjingkannya, ya, tidak kan? menghinanya, ya, ya, kita jauh. saling menolong, kita membantu dia ketika sakit, kita bantu. Gak masalah. Tetap gitu, ya, tetap, tetap kita taat, taat. Dan demikian juga dia. Dia juga tetap Mau, mau melakukan uh, suatu upaya. upaya untuk supaya lulus ujian. Lulus ujian. Apabila uh, dia mulai merasa senang dengan uh, sesama jenis, hmm. dia akan taawudz, dia akan berlindung minta pertolongan pada Tuhan. Iya. Jadi dia ngerti Tidak. mesti ngapain hmm. gitu. Iya. iya. Jadi iya. kita saling sayang menyayangi tetap rahmatan hmm. lil alamin. Kalau kita melakukan ajaran-ajaran Islam, memang akan terwujud. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang ya, tersinggung, tidak ada yang terhakimi, ya, ya. tidak ada pemaksaan. Ya, ya, ya. Pastinya. <laughs> dia ya, alami gitu, alami sama Iya. Gitu dengan ya. uh -huh. teman seperti itu, ya. teman-teman yang normal, gitu, yang baik, ya, ya. sama saja. Masih biasanya kita, kita punya cobaan. Iya, punya. Ya, kan? Jadi sebenarnya, Jadi, dia di hadapan Tuhan kita sama, bagaimana kita akan jiwa dari cobaan kita? Iya, cuma masalah masalah kita cuma satu: bagaimana bisa lulus cobaan, ini? maka kenalilah cobaan, dan yang bisa bikin lulus cobaan hanya kalau kita mengikuti ajaran Iya, ini ada, ada lagi doa juga, iya. <laughs> kemampuan yang harus diupayakan, iya, diupayakan karena belajar. Kan, Datang hmm. begitu Enggak, aja betul -betul. sih. Betul -betul. Jadi, Jadi kalau ada, ada orang ini. yang mau hujat-hujat LGBT ya sebenarnya di mata Tuhan ya sama aja kamu pembangkangan. Iya juga. yang menghujat. Apa, iya. Apa bedanya? Apa bedanya dengan orang yang dia hujat? Ya. Betul kan ya? Iya sementara kita suka membeda-bedakan LGBT sama marah beda. Marah masih boleh. Padahal dua-duanya pelanggaran. Pelanggaran. pelanggaran. pelanggaran. pelanggaran Perintahnya iya. Allah. Oh, iya. kenapa, Ish, jadi kenapa. gitu ya. Iya. Mempunyai, jadi kita... rasa LG, mempunyai rasa mempunyai rasa menyenangi sesama jenis itu rupanya cobaan, ujian iya. buat. Kujian. <laughs> jadi banyak sekali ketika kita tidak nggak belajar, kadang nggak paham, cobaan dari Allah itu kita pikir memang pemberian ya, Tuhan. Ya. Jadi, Mbak, memang... Ada lagi kan misalnya. Dipertemukan kan bukan keinginan saya, tapi dipertemukan iya, Tuhan iya. dengan jodoh yang tidak satu agama itu kan cobaan. Iya. Pokoknya yang di luar dari iya, apa yang iya, sudah ditetapkan iya. itu cobaan iya. ya. Jadi coba. janganlah Tuhan dijadikan kambing kita. Iya. iya ya. Berarti cobaan itu memang Allah hanya mau mencoba, oke okay, dikasih cobaan gini mau keluar dari situ mau ikutin petunjuk aku apa enggak gitu Karena Allah keinginannya cuma satu iya. gimana caranya jiwa ciptanya ini bisa nah. masuk surga itu aja makanya dicobalah dengan segala macam iya. sesuai kemampuan Adil, semua dapat ujian mm -hmm. Allah iya. keren Allah. ya enggak masalah iya. ya harusnya dan kita pun iya. kita pun, kita pun ya. Teman, teman para pelaku LGBT. LGBT ini, mm -hmm. ya, sama aja, sebenarnya. kamu lain. punya cobaan itu, aku, aku juga pun punya cobaan, cobaan yang lain, lain. Nah, <laughs> iya. benar, benar, benar gimana sekarang sama-sama kita mencoba untuk belajar, belajar. Lulus, lulus dari, dari ujian itu. itu memang, e, kalau kita hanya tugas kita juga cuma menyampaikan, ya, ya kan ya. ingat aja ya Mi, Nabilus ya. pun ingin anaknya itu e, mengikuti kehendak Tuhan dia pun berdoa, tapi Tuhan bilang nggak bisa. Kamu nggak bisa maksa, tergantung dia. Gitu. Nah, jadi makanya kalau kita menyadari memang hidup kita ini hanya untuk diuji, bukan untuk senang-senang, hmm. ya kita pengen lulus ujian, bukan menikmati bukan kesalahan menikmati ujian, yang kita lakukan. Iya, iya. Bukan menikmati ujian. <laughs> iya. Jadi ya memang selama ini selalu saja kalau kasus ini LGBT, hmm selalu Tuhan yang dijadikan kami hitam nah, makanya sulit terus ujian ya, itu dia yang bikin ya. masalah ya, nah, sudut pandang yang salah ini hmm. yang keliru ya. ini ya. akhirnya menyulitkan Menulitkan mereka ya. untuk betul. keluar ya. dari, dari zona, zona itu hmm. mereka ini begitu hmm. hmm. kan ya memang eh, bahaya banget kalau kita melihat ini berbahaya sekali sudut pandang yang salah karena perilaku kita ditentukan oleh sudut pandang kita, juga peristiwa pada akhirnya karena sudut pandang. Nah, kita hmm. melihat, ya, iya. menangkap sebuah peristiwa, yang ya, enggak, peristiwa itu terjadi tergantung sudut pandang kita. Nah, ketika kita. sudut pandang kita ini hak asasi manusia, Hah? maka perilaku kita gini-gini-gini-gini, ya, gini, ya, gini. Ya, ya. peristiwanya ini, jadi gini. Ya. Tapi ketika menurut kita ini ada ujian, ya, peristiwanya ya, beda, ya, lagi. beda lagi tidak iya, mungkin betul, ada betul, betul. ke Ka'bah naik haji dengan berbeda sebenarnya kodratnya kan oh, iya. itu kan ujung dari situ semua dari sudut pandang yang tidak Qur'ani. Iya, jadi bahaya iya, banget sudut pandang iya, yang tidak iya. Qur'ani. itu ya, sangat ya ternyata berbahaya -mana, penting iya. banget ya karena iya, iya. itu ya mbak ya sudut pandang itu yang akan menentukan dairek. iya Menentukan kita perilaku kita, kita utama, otomatis, ya, otomatis ya. Gitu apa yang kita lakukan, iya, apa yang kita lakukan, ya benar. Makanya harus, hmm. bagaimana harus kita menjalani ya. hidup semuanya. <laughs> harus rela untuk mengganti sudut pandang itu menjadi nah, yang sebuahnya. Tidak ada pilihan di. sih, ya. tidak ada, harus benar karena benar. Apa yang dijelaskan oleh teman-teman kita, termasuk hmm. teman-teman ini, ya pahamnya dulu modal di awal tadi ya, bahwa ya. siapa sih kita. Ya, entah, kalau ya. kita udah tahu siapa kita, maka kita pasti tahu tugas kita di dunia ini untuk apa, hmm. ada tujuannya. Lalu kalau kita sudah tahu tujuan kita diciptakan untuk apa, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, pasti kita paham kehendak kehendaknya. Kita tidak akan menduga-duga apa yang Allah sukai ya dan kalau boleh Nimi tegasin lagi ya Mbak dari yang Mbak Inka sampaikan itu kita juga udah pernah membahas ya Mbak ya uh, siapa diri kita, ya, yang ya, di episode, kita di episode perjalanan 5. iya <tuh> <tuh> <tuh> ya, sih ya bener ya kita tuh harus tahu Siapa, siapa kita harus ini siapa kita akan kita akan kemana mm -hmm. tujuannya untuk apa itu yang iya. penting banget karena mm -hmm. itu dengan kita memahami itu baru kita bisa mau mm -hmm. memilih atau merubah Menang. sudut pandang sesuai dengan pedoman iya. kita ya karena kita berbicara tentang spiritual iya. ketika kita bicara tentang spiritual kita harus punya kepahaman dulu siapa Aku, Aku yang sejati, baru semua akan terbuka ya, Mas. Ayo sudut pandang uh, semua isi. Aku bisa okay. kita ah, okay. hmm. Keluar gitu ya, sir? Hmm. Rasanya iya. Ah, <tuh> gimana <tuh> <tuh> kamu hmm. beb? Semoga apa yang... Kita bahas Bani. di sini. aku memberikan diri loh, untuk mengangkat ini di mea nah, <laughs> Demi ya. kamu ya, ya, Semoga menjadi terang, uh -huh. apa yang menjadi uh, cobaan. Ya, bahwa ini uh -huh. adalah ujian kamu, Aku juga punya ujian, kamu uh -huh. juga punya ujian Kita punya ujian masing-masing loh, uh -huh. so mate, gitu kan Waduh Alhamdulillah ya akhirnya kita bisa membahas tema yang cukup sensitif ini sangat sensitif ya, nah, nah, tapi Masa setelah ini, tapi penting banget berapa namanya berpikir memasang, dengan menggunakan sudut pandang siri itu ternyata yang... ya oh, sama, aja. sama aja gitu ternyata nah, ya, ada ya ternyata bukan iya. sesuatu yang jadi bukan sensitif, iya. Ini sama aja, cobaan, ujian, punya ujian itu ya, mbak ya. Mari kita belajar supaya lulus ujian. Yuk, lulus. Yuk terang. Itu kita harus lulus ujian. Kita sama, sama. Karena kita adalah jiwa yang diberi tugas, diberi cobaan, dikasih peluang untuk lulus. Iya, betul sama Iya yeah, sama oh, bagaimana kita, kita, bagaimana kita? Bagaimana mau, ya? mau atau enggak, Aku mau Aku bisa Aku, aku bisa kalau aku mau Baiklah soulmate, Semoga semangatnya Mimi Mas Indi bisa kamu rasakan <laughs> di sana <laughs> Kalau gitu kita Jangan lupa nonton episode-episodenya Mea yang lain dan Mea ada di YouTube channel ada di Spotify ada di mana lagi kak, di kak Facebook di Instagram di Tiktok <laughs> E kita Maya yang yang ya ya iya, kita juga selalu menunggu ya kalian mengirimkan pesan, apapun, apapun gitu. Apapun gitu ya. Kita ah kita, kita senang, senang, kita senang, senang banget, senang banget banget mantapnya nih yeah. tema-temanya. Dan, dan gitu. sesuai -se hari ini yang kita pikir sensitif ternyata kita sama, sama aja, aja. Aku dengan sudut pandang spiritual dia dan aku sama. Iya. Mereka somit kita pamit mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam